Jembatannya udah selesai nih. Apa? Jembatannya udah selesai belum? Jembatan apa? tengah. Lagunya nggak copyright kan? Gak tahu. Ketis, <murid> kita lihat ketinggalan coba FPS nih. 0,5. Jangan terlalu kita Oke, iya juga sih. Bang Ananda di mana? Ini di belakang. Oh, di belakang yeah. Yang depan, bis depan, tapi duduk di belakang. Duduk oh, oh, ya. Di atas atau di bawah? Di atas. di atas. Di atas. Di atas. O. O. tangannya tuh. Ini yang Mangan anda di mana bang Eh pariwisata pariwisata ya sampai Bali sampai Bali sampai Bali ini nih ya siapa tuh? aku pemain? weh ayo aja Eh, wow, wow, wow. Ada ya? Dengar, ya. tahu yang ini sampai bawa orang, bawa FBI, FBI. begitu guys. Ya udah guys. lagi nyetir sekarang. Pak masukin. ke Kamu sih? Kamu duduk di bawah. Pak keluar di belakang. ini ada kereta. Lewaran. Satu persen itu dengan ini. Hazardnya Itu banget binatu. yang <dwells> Nih, <in English curious>, oh, mau tidur di sini. bayar. Oke. malam. Oke, guys. mau bikin TikTok dulu. sederhana saja. Sederhana saja yang warna pink jadi coklat apa <laughs> <Jalan situ>. <laughs> ke Candi ini. Oh, kita ke balik. Bali, ada jalan, jalan jembatan oke. Oh, gitu. okay. jangan kecengket -keceng banget ya. Hey, oke, aja. cuma satu Kamu kali langsung, langsung selesai, oh. nah, lagi. Oh tersebut ini? Iya, Kenapa? ada orang nancep? Ini kenapa ada orang nancep? Ada orang nancep, sport dong, naik dong, naik, naik, naik, naik, naik, naik. Ah, ready yang ini batis ya <kuh> itu oh, ya ada bapak bangun oh, oh, oh. oh, oh. di turunan itu loh yaa fake beda <laughs> ini, ke, ini aturan tadi uh, aturan uh, di yang uh, kemarin jembatan apa ini? Ini baru babes ini. Ini gua nah, enggak santu gitu, tuh <tuk> <Dari ada>. di mana. Berdiri ngoleng-ngoleng. Harum bakis lelaki, pelopelo. Ngoleng kiri kanan gitu. Kanan kiri kanan. Oleh atas bawah. untung ada pembatasnya jadi. Ya bus <tuk> di Cipularang ngolengnya aduh sampai tidur menurut di situ. Sampai ada bahan. Di situ ngobrol kayak yang suka. Lah santai nih pusing kayak gitu. Coba lu santai. Aku minum. Siapa, <laughs> Siapa mau tidak? An anda? aku <laughs> minum Antimo, oh, Antimo Aku mau. Aku Itu ada mobil tuh Mobil Amazon Liverynya makanya, oh, yang krisrik ku yang pacarannya gitu. Jadi, kamu fase yuk ya, pacarannya. Oh, iya, man, yang itu itu yang belakang tuh. Iya, yang kusel, mobil apa Katanya mau, katanya masuk Indo sih. Itu apa? Itu Itu Itu Itu Itu apa? Itu itu, oh, itu itu itu kepalaan cruiser itu Avanza 2024. Oh, ya. 2024. Bohong itu belum ya, <tuk> ya, nah, oh, oh, ya. nyetir Terus persen mobil L nya siapa itu? Oke. Apa alfa markinnya yang bagus, Pak? Gopene ini nih, Pak. Kamar gue yang paling kecil ya. Ini Gua gopene yang paling gede. Gede banget, gede banget. Gede banget, Kalau apa? Eh, apa? Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? itu Apa? Apa? Apa? depan. Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? Eh tadi ada ya. enggak? Ya, ya? ya, ah, ya? nah, pas. Wow. Bisa gak sih? On, iti apa iti juga ini apa aja Tunggu, tunggu. Tunggu saya. Tunggu, tunggu. juga tuk, tuk, tuk, tuk, foto deh. BRP 222 yang enggak Ditutupin Bapak Orto Iya ya, ya. Di tengah dong Yes back 2022 Satu Dua Tengah Di tengah Bapak Orto enggak kelihatan Ini ditutupin Udah Tunggu Tunggu Tunggu Tunggu Tunggu Iya Lagi lagi ya, mengganggu. Dia media. Global, Untuk itu kenapa dia itu oh, kenapa kenapa kenapa kenapa kenapa kenapa kenapa kenapa kenapa Takus udah Paling depan nah, paling depan. Nah, nah, nah nah, nah, nah, aku. <Kunstati> really huh. Halo, Aku juga ternyata. Kita ke Pak? mau ke bawa ke tempat yang sepi, pengen ini kayak TikTok, Oke. oke oke, di hotel mana? Lagi, Oke. ke ayo yang ini eh ke bandara aja deh coba bandara bandara bandara masuk masuk masuk keluar keluar oh udah, ayo buru-buru masuk masuk nanti masuk masuk masuk masuk oke lewat area aku kembali ke orang lain lu ke boleh turun tong Isti. Makasih, makasih. Makasih. Makasih. berarti gua enggak boleh turun ya. Oke, gua enggak boleh turun. Di set lagi tuh, aku tuh? Iya, dari dari dapur. Ya awas, jangan giru turun. Ya Allah, minggir. Sini kok. Ya iya. Ya. Buset. Ya. Oke, ya. Depan ini larinya nyedap. Woi lewat. Lewat lewat, lewat. lewat lewat Lewat lewat. bisa. Sini sini dulu maju maju. Ya, pak ikut langsung penting kiri, semuanya. Ya, itu um, yang di atas dia ya, udah aman-udah aman itu, selesai oke. sudah. Yuk, Aku tuh full anak maka jadi jadi bapak sehat ah sehat cuma arah tadi kuat-kuat pernah lihat ada berapa tuh kuat gua antara dan eh maaf Pak tapi kita nang gue kita kan ke <Slack>